Perkenalkan nama saya Suraji alamat Salatiga. Semula saya waktu itu tahun sekitar tahun 83-an saya nyobir. Nah, waktu itu saya pengen usaha sendiri, saya ngambil alih berhenti lenyoper yaitu usaha ternak. Ya alhamdulillah usaha sampai sekarang ya berjalan seperti inilah. Ya lumayan. Terus terang saya sendiri tidak tahu kalau ada undian seperti itu. Kan saya tidak dikabari, tidak ada surat undangan untuk menyaksikan undian kan. Lainnya-nyatanya ada undian seperti itu, saya nggak tahu saja disampai ke. Itu kan bener-bener bang datang sik toh. Tak bawa sendiri, tekan ngomah, mobilnya datang tenang. Wuh, Pak, Mas Raci, dapat hadiah bener kan gitu. Hanya gitu toh. Ekspresinya malah, nggebu gubung itu malah aku ke keluar no? saya sendiri tidak begitu ya <ganti> saya ekspresinya biasa gitu ada ya. bagi saya untuk hadiah mobil ini memang berkah dari ilahi itu terus terang ya tidak saya jual tak pakai sama keluarga jadi memang saya manfaatin banget. Saya syukurin banget Berterima kasih banget Semoga Bang Jateng sukses Selalu, gitu aja Terima kasih Bang Jateng Bang Jateng memang sip